isi nanti 15 modem ini yang kita bahas ya ya di Indonesia sendiri kemarin hasil setelah di -collect semua data malaria se-Indonesia kita berada kalau kita lihat peta nih Papua sama NTT itu masih berada pada garis uh, apa Red Zone sedangkan Indonesia bagian lainnya itu sudah uh, zona hijau, terus ada yang kuning da daerah Jawa dan sekitarnya itu udah free uh, malaria ya tidak ada malaria tapi Indonesia bagian timur Papua sama NTT itu masih yang paling terbesar kita berada di urutan ketiga data tertinggi di Indonesia yaitu 15.300 kian case uh, kasus malaria yang paling tinggi itu Papua kedua Papua Barat tiga Indonesia eh sorry uh, NTT dan yang paling di NTT ini sendiri Kabupaten Penyumbang terbesar itu adalah Sumba Sumba, uh, Sumba, Sumba Barat Daya paling banyak ya sekitar uh, berapa 4.000an lebih nah ini angka malaria yang ada di Indonesia saat ini kalau kita lihat kenapa angka malaria itu paling tinggi di Indonesia bagian timur secara ekonomi memang Indonesia Indonesia bagian timur kita sangat tertinggal dari daerah lainnya kalau dilihat dari faktor ekonomi, itu akan berpengaruh pada semua uh, semua elemen, uh, semua faktor uh, dari pembangunan, pembangunan kesehatan, maupun pembangunan fisik. ya. Jadi saat ini, uh, kita Indonesia bagian timur benar-benar berusaha untuk menghilangkan emuniasi malaria, uh, menghilangkan malaria. Uh, di... Pap Indonesia sendiri pun mencanangkan untuk eliminasi malaria itu tahun 2030 ya kita optimis aja bahwa malaria itu akan habis akan kita eliminasi di tahun 2030 ya uh, siklus hidup dari malaria sendiri itu ter uh, ada tiga uh, tiga komponen besar yang sangat berperan ya yaitu uh, dari hostnya sendiri dari vektornya sendiri sama sama uh, in, uh, environment lingkungan itu tiga faktor yang memang uh, saling uh, continue jadi kalau kita mau me, mau mengeliminasi me malaria itu tiga ini harus benar-benar jalan programnya uh, yaitu program uh, bagaimana mengapa uh, Penanganan kasus malaria yang benar, kemudian penanganan vektornya seperti apa, kemudian lingkungannya seperti apa. Nah nanti kalau uh, teman-teman ada-ada mahasiswa turun ke lapangan mau praktek, kalau bisa uh, untuk lingkungannya itu harus diajarkan uh, karena nyamuk itu sukanya daerah-daerah yang basah ya, yang lembab. Nah gimana uh, itu harus jadi salah satu program buat kalian. Saya rasa itu sangat penting sekali untuk tidak ada jentik-jentik nyamuk. Jangan hanya WC aja kalau bisa program lingkungan yang sehat gitu. juga penting. Ada. ini yang paling penting coba Adik-adik lihat. Hmm. Ada enggak ya, nah coba, uh, halo, halo, iya ya, ibu, ya, halo, uh, ya ini uh, kalau tadi uh, tadi kan ada uh, ceritakan siklus hidup parasit malaria secara singkat, nah ini paling paling paling kalau kita belajar tentang teori ini yang harus perlu diperhatikan. Nah siklus hidup parasit itu ada tiga tah, dua tahap di dalam tubuh nyamuk kemudian di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh nyamuk itu nyamuk menggigit manusia yang terinfeksi penyakit malaria. Jadi setelah nyamuk gigit, nyamuk mengambil stage gametosit dari parasit malaria yang ada di dalam tubuh nyamuk jadi kalau nyamuk gigit itu dia dia mengeluarkan cairan saliva untuk membantu saat giginya yang tajam itu bisa menusuk tubuh manusia sehingga pas ketika dia menusuk menggigit manusia cairan itu sebagai pengemulsi atau ke, apa ya namanya untuk memberi akses agar giginya itu bisa bisa mengambil darah nah pada saat itu parasit itu masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, jadi di sini nyamuk gigi tubuh manusia yang terinfeksi malaria kemudian yang yang tentunya ada gametosit. Nah, gamet ini nanti terjadi fertilisasi di dalam tubuh nyamuk ya. Terjadi fertilisasi menghasilkan okinet, terakhir okis. Nah, oocyst ini terdiri dari ribuan merozoit di dalamnya. Sporosoid ini kemudian pindah ke saliva nyamuk. Nanti ketika dia gigit tubuh manusia yang sehat, sporosoid ini akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, Masuk ke dalam tubuh manusia itu kita sebut dengan fase extra cycle. Dia langsung masuk ke hati, tidak masuk dulu ke eritrosit. Masuk ke hati, dia membutuhkan waktu 15-30 menit nah di hati ini di hati ini nah di di, di hati ini dia juga ter, terjadi proses uh, uh, sissontosida uh, troposoid uh, eritrositik artinya dia berkembang biak sissontos uh, skizone yang masuk tadi ini ke hati dia akan akan beker, uh, berkembang menjadi skizone banyak nanti saat dia sudah matang dia membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 16 hari tergantung dari spesies itu sendiri. Maksudnya spesies ini Plasmodium vivax oval malariae. Jadi tergantung yang paling cepat itu adalah falciparum. Jadi dalam waktu 6 sampai 16 hari dia akan pecah atau ruptur dan masuklah dia ke dalam eritrosit dalam tubuh manusia. Nah, masuk di dalam eritrosit tubuh manusia dia mengalami perkembangan lagi dari troposoid muda troposoid tua membentuk skitson nah skitson ini di dalamnya ini terdapat puluhan merosoid atau anak-anak-anak parasit paling banyak itu falsifarum masuk di di apa membentuk skitson ini nanti setelah Matang, pecah lagi, dan menginfeksi eritrosit yang sehat. Begitu terus dia siklusnya, dia akan berputar berulang. Nanti di siklus yang keempat akan muncul sendiri, itu stage gametocyte. Jadi dia akan berulang terus dari troposoid muda, troposoid tua, skitson. Pecah lagi, jadi mengeluarkan troposoid muda, troposoid tua, schizont pecah lagi, dan nanti sampai siklus yang keempat akan menghasilkan um, gametos gametosit. Nah, stage gametosit ini yang berpotensial untuk menularkan ke orang lain. Nah, stage ini kita sebut stage seksual, dan stage ini stage aseksual. Yang paling berbahaya bagi manusia itu sendiri ya sebenarnya adalah stage ini aseksual. Karena dia akan terus berkembang dan akan menginfeksi sel darah merah. Kalau stage ini, dia stagnan aja, udah sampai stage seksual ya, segitu aja. Tapi berpotensial untuk menularkan ke orang lain bila kita digigit oleh nyamuk. Oke, juga ada guys, perlu diulang. Halo, iya, Bu, perlu diulang ya. Oke, misalnya. Oke, okay. uh, siklus hidup parasit itu ada dua, dua, dua, dua tempat ya di dalam tubuh nyamuk dan di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh nyamuk, stage gametosit ini di dalam tubuh nyamuk, nyamuk menggigit manusia yang terinfeksi malaria. Kemudian parasit ini, stage gametosit terjadi fertilisasi yang menghasilkan uh, hasil akhirnya itu namanya sporozoit. Nah, parasit yang dari nyamuk masuk ke tubuh manusia itu namanya sporozoit ya. Jadi hasil akhirnya sporozoit. Sporozoit ini Mas ketika ketika nyamuk menggigit manusia, dia masuklah dia ke dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia, dia langsung tidak masuk ke eritrosit tapi langsung masuk ke hati. Di hati, dia harus berkembang dulu di hati. Dia butuh waktu 15-30 menit untuk masuk ke hati. Nah, Di dalam hati ini butuh waktu lagi untuk dia berkembang sekitar 6-16 hari. Kemudian nanti dia akan pecah. Setelah dia pecah, baru dia masuk ke eritrosit. Nah, di eritrosit ini dia akan mengalami siklus berulang. Siklus berulang maksudnya dari troposoid muda, troposoid tua, skitson, pecah lagi menjadi troposoid muda, troposoid tua, skitson. Pecah lagi, seterusnya seperti itu, berulang, sampai di siklus yang keempat nanti baru muncul stage gametosit. Nah, untuk stage ini yang yang yang apa tadi uh, siklusnya berulang namanya stage aseksual uh, aseksual sorry stage aksesual karena dia berkembang biak secara membelah diri sedangkan yang stage ini yang gametosit ini yang uh, seksual tapi yang paling berbahaya bagi manusia itu adalah stage aseksual di mana dia akan terus menginfeksi eritrosit yang sehat sedangkan yang stay seksual ini uh, potensial untuk menularkan ke orang lain ya oke okay. pelan pelan Mereka, ya bukan. kalau saya terlalu cepat uh, bilang terlalu cepat ya pas bu oke okay. next uh, Daur hidup nyamuk, eh, tadi sudah dijelaskan eh, nyamuk berkembang biak itu membutuhkan air. Jadi sedapat mungkin kalau kalian nanti tugas lapangan atau apa, atau di rumah pun kalau ada timbunan air atau gelas-gelas plastik yang terbuang di pinggiran rumah yang ada airnya itu harus di, diambil ya, dibuang ya, dibakar. Kalau tanah yang, yang, yang ada kubangannya sedikit harus ditimbun karena itu adalah tempat-tempat uh, uh, nyamuk ini berkembang biak. Apalagi sekarang musim hujan. Nah, gejala klinis malaria itu sendiri masa inkubasinya yang paling cepat adalah falciparum 12 hari, vivax uh, dan ovale 13 sampai 17 hari, sedangkan malaria itu 28 sampai 30 hari. Nah, stadium dinginnya itu 15 sampai 15 menit sampai 1 jam. Untuk stadium demam itu suhu meningkat sampai 40 deraj 42 derajat Celcius atau lebih, terus sekitar 2 sampai 4 jam. Nah, ini terjadi karena skizone tadi itu pecah. Jadi, naik turun nanti ini demam. Nah, gejala malaria itu biasanya karena Plasmodium falciparum eh, itu menyebabkan anemia berat. Orang bisa kejang-kejang, koma, pingsan atau gagal ginjal, sampai berakhir pada kematian. Dan ada, ada tiga, triase malaria itu sebenarnya panas, berkeringat, dan menggigil. Itu triase malaria ya, bukan sakit kepala. Mungkin tadi kalian baca di teori, krites. Jadi, Triase Malaria ini kebetulan di sini belum tercatat. Jadi, diingat ya, Triase Malaria itu demam berkeringat dan menggigil. Uh, sorry, demam berkeringat, uh, demam menggigil dan berkeringat. Oke, okay. nah, untuk diagnosis malaria nanti uh, kita sampai saat hari ini. Uh, untuk pemeriksaan malaria ini bisa menggunakan lima metode yang pertama dengan mikroskopis nah mikroskopis ini sangat mudah sangat murah untuk pemeriksaan satu spesies itu orang bisa bayar uh, 5000 sekarang mungkin 10.000 kemudian pemeriksaan mikroskopis itu bisa berbagi dengan pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan TV pemeriksaan cacing filaria, kemudian pemeriksaan uh, skabisit, uh, pokoknya uh, yang penyakit kulit bisa. Itu tergantung kalau uh, tenaga mikroskopisnya, uh, keterampilannya itu bagus. Tapi kalau keterampilannya juga kurang bagus, ya kurang. Yang kedua, fluorochroms ini, mikroskopendar itu juga bagus sekali, tetapi uh, tidak tidak menentukan densitas kepadatan parasit, kemudian tidak bisa membaca secara morfologi dari parait sendiri, karena dia hanya berdasarkan pantulan cahaya. Kalau ada pantulan cahaya, baru kita bilang, oh itu ada parasit. Kemudian juga yang ketiga ada yang namanya immunochromatography atau dipstick, yang biasa kita pakai lipstick, mungkin kalian tahu. Nah di situ hanya ada tulisan garis satu atau garis dua. Kalau dia cuman garisnya kan ada Pf atau malaria mix. Kalau tidak ada garis itu berarti negatif. Nah di sini informasinya sangat terbatas sekali juga hanya memberikan uh, tanda bahwa ini ada malaria gitu. Tapi kita sendiri tidak tahu bentuknya seperti apa malaria itu. Kemudian ini juga bagus sekali DNA base pemeriksaannya dengan PCR untuk melihat uh, antigen dari parasit itu sendiri. Nah kelemahannya juga uh, sangat bagus sekali bisa mendeteksi yang sangat terkecil, tetapi dia tidak bisa mendeteksi state gametosit. Nah kemudian juga tidak mendeteksi uh, uh, Oh, sorry tidak bisa mengukur uh, kepadatan dari parasit kemudian juga tidak bisa uh, memberikan gambaran morfologi dari parasit kemudian yang kelima itu dengan menggunakan serum uh, uh, apa antibody detection by ELISA serologi ini juga bagus hampir mirip dengan DNA tetapi hampir semuanya itu hanya bisa memberikan oh ini ada parasit tapi tidak memberikan gambaran yang jelas tentang parasit itu sendiri sehingga sampai hari ini untuk pemeriksaan malaria itu gold standar masih menggunakan mikroskop. Nah untuk pewarnaan untuk diagnosis malaria nanti untuk labnya ini bisa belajar dengan Pak Oakland atau Pak Umbu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut dengan morfologi dari parasit itu sendiri. Kalau kita belajar malaria, poin-poin yang harus diperhatikan yang pertama. Harus lihat ada inti uh, nukleus atau kromatin. Ini yang merah, bisa lihat? Bisa, Bisa, Oke, kemudian yang ini namanya yang biru ini. Ini namanya sitoplasma. Nah, ini harga mati dari parasit harus ada inti dan ada sitoplasma. Kemudian, kalau kalian lihat yang ini, titik-titik halus yang hitam itu namanya stippling. Jadi, yang punya stippling ini yang paling banyak hanya dua: oval, eh, oval, dan uh, vivax. Kalau PM tidak ada, kalau falsifarum ada, cuman uh, dia jumlahnya tidak banyak. Kemudian ini yang gambar yang yang tengah kosong ini orang sering sebut dengan kantong kosong sebenarnya ini adalah vacuola ya. Vacuola ini sebenarnya kantong makanan dari parasit itu sendiri. Nah, sisa selanjutnya nanti kita akan lihat pembesaran eritrosit yang terinfeksi seperti apa nah Stage-stage dari parasit itu sendiri kalian harus hafal, ini stage troposoid muda bentuk ring, ini stage paling awal. Nanti kalau dia sudah besar namanya troposoid, lanjut. Dari troposoid ini nanti membentuk schizont nah skit zone ini nanti di mana sitoplasmanya ini dan intinya itu berkembang biak dengan cara membelah diri jadi masing-masing pecah-pecah-pecah jadi menghasilkan beberapa merosoid jadi ini merosoid jadi stage skiton ini adalah parasit hamil kalau kita sebut parasit hamil, karena di dalamnya itu ada beberapa bayi paya, parasit. Bayi parasit ini kita sebut dengan um, uh, merozoid. Nanti ada stage selanjutnya lagi, ini stage gametosit. Nah, Stage gametosit ini di dalam tubuh manusia dia tidak akan berkembang, dia stagnan aja. hanya hanya gametosit. Jadi kalau tidak diobati pada stage ini, 16- 6 sampai... 16 hari sampai 32, kurang lebih sebulan dia udah bisa hilang sendiri di dalam tubuh manusia, kalau house itu sendiri daya tahan tubuhnya sudah bagus jadi dia bisa hilang sendiri, tapi dia harus di, kalau bisa ini memang harus diobati karena potensial untuk menularkan ke orang lain, sedangkan yang stage ini paling berbahaya karena dia akan terus menginfeksi eritrosit, sehingga menyebabkan anemia berat Sekarang kita mulai dengan falciparum. Oke. Okay. Falciparum itu adalah salah satu penyakit malaria yang cukup berbahaya karena penyakit ini bisa menye-